dan hari ini aku masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih tetap semangat. Karena dua faktor kunci tersebut harus kita miliki saat ini untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup yang hari ini harus kita hadapi. Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Oke okay, hari ini aku pengen absen dulu yang menonton video ini dari daerah mana saja Supaya nanti kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi Terkait tentang aplikasi pinjol apa saja yang hari ini sudah punya debt collector lapangan Dan pada video kali ini Aku pengen ngebahas resiko terberat apa sih bang Yang akan kita hadapi ketika kita belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi-aplikasi pinjol baik yang legal OJK ataupun yang ilegal jadi yang hari ini terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol itu bukan hanya kalian saja hari ini ada ratusan ribu orang yang sedang bermasalah dengan aplikasi pinjol dengan alasan memang belum punya rezeki dan kemampuan untuk bisa melakukan penyicilan dan pelunasan di aplikasi pinjol dan apa saja sih resiko yang akan kita hadapi Ketika kita belum mampu untuk melakukan pembayaran. Dan apa resiko terberatnya ketika kita belum mampu melakukan penyicilan dan pelunasan. Jadi untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang hari ini tidak punya aturan. Yang hari ini tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh pada peraturan OJK. Mereka akan melakukan penyebaran data. Itu merupakan resiko terberat untuk di aplikasi pinjol ilegal. Dan kalian tidak perlu merasa takut dan tidak perlu merasa malu. Karena yang menghadapi masalah seperti itu bukan hanya kalian. Jadi yang hari ini sedang uh, mendapatkan datanya disebar oleh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal, ayo segera bangkit. Jadi bagaimana bang solusinya ketika aplikasi pinjol ilegal melakukan penyebaran data? Untuk solusi yang paling tepat saat ini adalah menjelaskan Kepada orang-orang yang mendapatkan data kalian Kepada kontak-kontak yang mungkin mendapatkan foto-foto kalian yang sudah diedit edit menjadi vulgar Atau mungkin kepada orang-orang yang sudah mendapatkan foto selfie kita Ketika ingin melakukan pengajuan Lalu dituliskan caption yang mungkin ya berupa unsur kebohongan ataupun fitnah ya kan yang hari ini sudah data itu pasti captionnya sudah melarikan uang perusahaan ya sudah melakukan pencurian bahkan yang kemarin kita pernah dapati katanya ingin melakukan jaringan teroris ya pendanaan teroris ini itu segala macam jadi tanggapi semua itu dengan ringan jangan dengan hati yang panas jangan dengan pemikiran yang hari ini tidak dengan tenang jadi anggap saja itu sebuah pengalaman menarik yang kalau bisa kita jangan sampai terjerumus ke dalam masalah yang sama. Jadi jelaskan saja bahwasannya itu adalah dari aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sedang diberantas habis-habisan oleh pemerintah kita. Jadi nggak perlu lagi merasa malu dan menarik diri. Dan jangan terlalu lama mengurung diri sendiri di dalam kamar Kita khawatir nanti setan terlintas di dalam benak kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri Orang lain dan orang-orang yang kita sayangi Jangan pernah memikirkan sesuatu yang hari ini sebenarnya tidak rumit Masalah hutang di aplikasi pinjol ini akan terselesaikan Ketika nanti kita bisa berproses dengan baik dan kita bisa bersabar untuk mengintip peluang apa hari ini yang akan mendatangkan sebuah rezeki tambahan Itu untuk di aplikasi pinjol ilegal Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi dan untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Bisa dipastikan tidak memiliki debt collector lapangan Loh abang kok tahu Ya jelas mereka juga pasti nggak akan bakal berani ya Untuk menerjunkan debt collector lapangan mereka Untuk menjemput hutang yang tidak seberapa Sedangkan yang berizin saja hari ini Hampir keseluruhannya tidak punya debt collector lapangan Untuk hari ini masih tersisa 102 aplikasi pinjol legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin Selain dari 102 aplikasi pinjol yang sudah kita rilis Maka dinyatakan ilegal pinjolnya Kalian bisa cek di video-video sebelumnya Kita udah rilis 102 aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin Itu untuk aplikasi pinjol ilegal Oke kita pengen lanjut untuk di aplikasi pinjol legal OJK Kira-kira apa sih bang, resiko terberat ketika kita belum mampu melakukan pembayaran Ataupun penyicilan di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK Jadi untuk di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu Sebenarnya resikonya lebih minim untuk saat ini Jadi ya sudah pasti akan ada resiko dari setiap apa yang kita perbuat hari ini Termasuk di dalamnya adalah aplikasi pinjol legal OJK ini Ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran ataupun mungkin uh, belum mampu untuk penyicilan ya khususnya untuk di produk-produk pembiayaan juga ya bukan hanya di aplikasi pinjol legal OJK Yang hari ini sering menjadi masalah itu banyak di antara kita yang ketakutan akan debt collector lapangan Ya kan karena sudah memiliki status terdaftar dan berizin Untuk terkait masalah debt collector lapangan Aku pengen mengajak kalian untuk bisa berkomunikasi dengan baik Bicarakanlah segala sesuatunya dengan hati yang tenang dan kepala yang dingin Supaya kita bisa menemukan sebuah solusi yang baik, yang tepat dan tidak salah langkah Untuk yang hari ini masih tetap memaksakan diri Untuk terus-terusan membayar biaya perpanjangan ini itu segala macam Aku pengen mengajak kalian mengkajinya sesederhana mungkin Ketika kalian terus membayar biaya-biaya perpanjangan bunga ini itu segala macam, maka kadang-kadang lebih banyak biaya perpanjangan dan biaya bunganya yang sudah kita bayarkan ketimbang hutang pokok di awal itu. Nah, ini kan bakal jadi masalah. Jadi kalau menurut hemat aku, asumsi pribadiku sendiri, ketika kalian memang belum punya kemampuan untuk melakukan pembayaran, lebih baik stop bayar dulu. Dan akan kita lanjutkan nanti ketika kita memang sudah punya kemampuan untuk mencicil sedikit demi sedikit. Ketimbang harus gali lubang, tutup lubang lagi hanya untuk membayarkan biaya perpanjangan. Jadi hari ini banyak yang khawatir, bang ini bagaimana kalau seandainya tidak dibayar, maka jumlah denda dan bunganya akan terus membengkak, akan terus membesar dan bertambah banyak. Banyak pertanyaan yang seperti itu. Jadi pihak OJK, AFI, dan pemerintah sudah memberitahukan Agar untuk tidak memberikan biaya denda dan bunga melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok Dan sekarang menjadi masalah Yang menjadi masalah itu ya lebih dari 100% jumlah pinjaman pokok Yang hari ini sudah kalian bayarkan Oleh sebab itu aku menyarankan untuk stop bayar dulu Sambil kalian mengumpulkan uang untuk bisa membayar secara lunas saja Ketimbang harus kalian menggali lubang-tutup lubang di aplikasi yang lain, handphone kalian akan terus berdering, ditagi puluhan kali dari nomor-nomor baru yang tak pasti siapa pengirimnya. Jadi kalau seandainya kita memutuskan untuk tidak menambah lebar deretan panjang masalah ini, misalnya kan kita hanya berurusan dengan satu aplikasi. Hari ini semakin panik karena kita sedang berurusan dengan banyak aplikasi. Handphone kita bahkan mungkin ada yang hang handphonenya, mungkin ada yang handphonenya mati gara-gara hampir setiap menit detik dihubungin dan dikirimkan berbagai macam ancaman. Kita sudah pasti stres, kita sudah pasti panik dan ini sudah pasti akan mengganggu konsentrasi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku pengen mengajak untuk stop bayar dulu sambil mengintip beberapa peluang dan mengumpulkan uang agar bisa... Membayarnya secara utuh dan lunas Dan apalagi bang resiko terberat Ketika kita belum mampu melakukan Atau mungkin gagal bayar Di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu Ya black blacklist bceking ya Slick OJK hanya itu Dan berapa lama kita akan terkena Slick OJK Slick OJK itu ketika kalian Begitu menggunakan aplikasi-aplikasi Pinjol legal OJK yang sudah terkoneksi Ke OJK Maka secara otomatis juga bakal ada catatan Hutang kita di situ. Dan kapan kita menjadi Blacklist BC King? Ketika masa tanggal jatuh temponya sudah berakhir. Dan itu untuk hari ini tidak perlu dikhawatirkan apalagi dipikirkan sampai menguras habis energi kalian hari ini. Tugas kalian hari ini mengintip peluang dan kita harus menjadi kaya raya. Seperti itu. Ya apalagi bang, ya masalah debt collector lapangan yang pengen datang ke rumah kita udah bahas di awal video. Bicarakan dengan baik-baik dan jelaskan keadaan dan situasi kita hari ini. Gua yakin 90% dari abang-abang debt collector saudara-saudara kita yang hari ini sama-sama berjuang dalam pekerjaannya akan mengerti bagaimana posisi dan kondisi keuangan hari ini. Jadi tidak ada lagi yang perlu kalian khawatirkan. Oke okay, ya mudah-mudahan video ini bisalah menjawab beberapa pertanyaan dan kegelisahan dari kawan-kawan. Yang hari ini sudah merasa berputus asa Yang mungkin sudah dipermalukan oleh aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Aku pengen mengajak kalian untuk segera bangkit dan berbenah Jangan terlalu lama dalam posisi seperti ini Ini tidak nyaman, ini tidak baik Dan ayo segera bangkit kembali Oke, jadi mungkin itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh